Teman -teman, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Salam Sodiri Sini di Al-Qamjaya Jaya teman, teman Semoga kita semua tetap lindungan banyak dan Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala Oke ya uh, Kali ini Kami di Al-Qamjaya Dapat uh, ini, Koreksian ya Ini drivernya Menggunakan yang Mereknya Maestro uh, 400 watt Ya, seperti itu. Ini rakitan orang, ya, teman sih. Teman juga peserta didik, juga di al Jaya minta dikoreksikan, dan belum apa-apa, ini sudah nemu yang keliru seperti itu, terutama di bagian sini, teman-teman di VCC-nya ini masuk ke kaki basisnya ya. Seharusnya kan ke sini. Oke, ini bahaya seperti ini, teman-teman. Dan yang negatifnya juga ini masuk ke yang uh, kolektornya. Ini keliru fatal ini kalau dinyalakan ini. Seperti itu. Oke, okay, kita akan koreksi dulu ya. Seperti itu, baru kita tes. Ini 1, 2, 3, 4. Menggunakan 4 ya. Set. Sken 2SC 2922. Sebelahnya 2SA 1216 ya seperti biasa ya seperti itu Oke kita cek dulu ya teman-teman ya -teman. cek baru kita tes peralatan sudah siap untuk ngetes saatnya pengujian teman-teman yang ini untuk mengukur arus AC ya yang masuk ke sini ini kondisi belum dihidupkan, nanti ini mengukur biasnya kalau nggak salah ya. ini probe nya ini yang ini mengukur di DC0 atau DCO nya atau di outputnya sebelum ini sebelum transistor final ya dan ini sudah keluar 0,00 sekian ya seperti itu saya tidak tahu ini kenapa, biasanya kan Ketika mati ya ini nol seperti itu kan ya. Oke. Okay. Kita cek dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Mudah-mudahan. Oke. Okay. Kita pegang. Ada yang panas. Ini tidak menunjukkan apa-apa ya di sini ya. Mungkin karena belum ada ini ya. Belum ada beban speaker seperti itu. Oke ini. di outnya ini ya. Sekian. Saya volume saya naikkan. Volume naik volume full ya volume full tidak terjadi apa-apa DCO nya atau dc 0 nya ini 0, 0,002 ya kemudian di biasnya saya cek ya ntar Oke oh, ini aja. Oh ini aja sudah. Uh, groundnya ngambil di mana ini? Ntar ya ambil jepit dulu ya. Oke okay, groundnya saya jepitkan sini. Basisnya yang Oh ada yang putus teman-teman. yang putus ya ini sambung dulu 0,05 kemudian di sini 0,03 0,03 0,03 0,03 selisinya sedikit ya lumayan ya ini ini putus teman-teman wah ini bahaya ini persediaannya enggak ada. Ini saya matikan dulu, teman-teman ya. Oke, skip dulu ya. Ini mau nyoder ini dulu dan ini ah ya, ini putus. Oke, solder dulu. Oh, lanjut ini ya. Enggak enggak enggak skip. Ini, ini karena ini bekas teman-teman ya semuanya teman saya itu pakai yang bekas Wah ini Uh kecil sekali ya Nah ini Begini nih susah Ini sudah patah kecil lagi Memang oh, ini patah kayaknya dari awal Harus berdiri Selesai ya Oh sampai gini ya baru dililit dulu, teman-teman. Ini mending beli baru sih menurut saya, tapi gimana lagi ya. betul-betul bekas, teman-teman. Ya. Harus telaten ya. Oke. <tuh> Ternyata bisa. Aduh. Ini Menghambat ini, oke. Jadi, kita tes lagi, teman-teman. Sampai di mana tadi ya? Oke, cek lagi. Bismillah, ini kondisi full ya. Hmm, ini harus dikurangi sekian ya Ini padahal tidak nyentuh kemana-mana Coba itu ya. Oke Ini yang di sini Wah, wow, kok kecil ini sekarang 0,05 tetap 0,05 di sini 0,05 0,05 0,05 0,05 0,03 selisihnya 0,2 ya. Tapi tidak apa-apa. Karena memang bekas ini, teman-teman. Oke. Oke ya. Kita akan sambungkan ke speaker, teman-teman ya. Speakernya 12 in kali 2 Ya teman-teman harus lihat dulu Ini speakernya teman-teman ya Oke Di Ini 800 watt Di paralel ya seperti itu Oke Di manakah outnya Ini outnya teman-teman Ini odd positif. Ini dalam kondisi hidup ya. Eh, ini odd negatif ya. Oke. Okay Yang ini Ini groundnya tinggi ya Oke, okay, groundnya tinggi, teman-teman. Kita kecilin dulu. Jangan-jangan ada yang keliru ini. Kayaknya langsung mati ini. Apanya ini. Oh, ada ngos-ngos. artinya ada yang kebakar hangus-hangus, wuh wow, hangus teman-teman. Ini ya hangus ya. Wow. Ini groundnya tinggi sekali. Kita coba sekali lagi hangusnya di mana, terbakarnya di mana. Wah panas teman-teman. Sepertinya ini, oh, ini karena driver bekas ya. Ini fix di sini, kayaknya ada yang keliru. dan seperti yang teman-teman saksikan oke ini sepertinya kongselet dan ini kapasitornya seperti kebakar ya seperti itu Dan ini resistornya panas. Wah, ini resistornya panas berlebih, teman-teman. Oke, saya cek dalam kondisi seperti ini. Berapakah suhunya? Wah, suhunya sekian. Ini, ini, ini. Hmm. sepertinya memang uh, wiringnya ya wiring atau pengkabelannya kurang bagus karena memang bekas semua seperti itu dan transistornya ini kemungkinan ada yang memang mati seperti itu katanya ini kemarin dicek sudah oke okay. saya pikir juga oke okay sih dan ini masih panas teman-teman. kita cek di kabel-kabelnya oke okay sih dan benar merah ini positif dan ini negatif situnya juga benar kemungkinan juga kelebihan ini ya keberatan tegangan seperti itu kita cek sekali lagi bagaimana hasilnya di manakah hangusnya nanti Kanor ini wo wo wo wo wo Wow wow wow wow. Wow wow wow wow wow. Tadi harusnya sampai oh kelihatan ya. Ini ini ini harusnya tadi sampai belasan, teman-teman. Dan di sini di sini uh, di NTC nya hangus ya. Oke, okay. dan ini sampai belasan tadi, segala Cek lagi. Hangus ya di sini. Ini, ini, ini 16, 16 Ampere 16 Ampere teman-teman ya. 16 Ampere ya yang masuk ke sini. Oh, oh oh oh oh. Ini tidak bisa diteruskan ini. Fix ini rangkaian harus dibongkar lagi, teman-teman. Wow. Insyaallah tidak kena trafo ya, cuma NTC-nya aja ya seperti itu. Jadi rangkaian ini di sini ada yang yang, oh, panas teman-teman. Saya tidak, tidak ngecek seluruhan. Sepertinya ada yang keliru pasang sih atau ada yang mati begitu. Kita cek lagi aja teman-teman ya. Nih sampai, sampai sekian ya. Nih, ini suhu di ini ya suhu di kapasit apa resistor keramiknya atau kapur katanya orang sini. Sampai sekian dan arusnya tinggi sekali. B C E, e. Oke, okay. Hai hey, apa ya? Oke, okay, fix ya teman-teman. Ini uh, harus dibongkar lagi, ditata lagi. Kemungkinan kami akan ganti driver ya. Oh, makan, makan, kenapa? Padi. Uh, panas ini teman-teman. kemungkinan kalau sampai seperti ini kemungkinan ini sama ini terbalik tapi melihat dari merah dan hitamnya ini ndak sih seperti itu saya tidak ngecek lagi ke sini teman-teman ya kalau memang terbalik eh, kemungkinan ndak sih soalnya tadi sempat hidup seperti itu sempat hidup sempat bunyi lah walaupun ngegronnya tinggi sepertinya memang ada sebagian komponen yang mati di sini seperti itu. Oke. Nanti kita cek lagi aja. Cek dulu karena memang ini seperti ini ya. Hmm. Kalau yang sebelah aman sih Kalau ini panas ini Kemungkinan ada transistor yang memang short Dipaksa dipasang Negatif, oke. Okay. Positif, oke. Okay. Dan ini... Oke okay, sih. C-nya... Oh, Astagfirullah Keliru sih Oke okay, teman-teman ya uh, Demikian dulu Untuk Pembahasan pada video kali ini, teman-teman ya ini masih belum fix. Kami masih mau membongkar ulang bagian sini ya, karena ketika kami cek bagian sini memang kurang stabil lah seperti itu. Karena ini memang bekas dan ini juga ada kaki-kaki yang patah. Kemungkinan kami bongkar dan kami tes satu persatu seperti itu. Mungkin akan ketemu lagi di. Video selanjutnya Insyaallah ya seperti itu karena ya rawan lah seperti ini, tidak bisa main-main itu, tidak bisa eh, apa sembarangan seperti itu. Oke okay, teman-teman ya, semoga yang sedikit dan apa adanya ini dari kami bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau yang sebelah teman-teman bisa yang bawah ini ya, yang bawah ini. Yang apa ya ini 506 seperti itu ya teman, teman bisa cek di video yang lain Seperti itu ya Karena sepertinya Memang ini Bukan di driver ya Tapi di sekitar final itu ada yang short Seperti itu dan kami belum Belum melihat di dimana shortnya Kami butuh waktu Lagi Untuk video kali ini terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh